Oke, ngomong-ngomong ya. Halo, lagi review. Iya. <laughs> yeah. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe dan di share di media-media sosial kalian thank you TV juga loncengnya ya Halo, balik lagi di channel saya Felix Ringardi, dan kali ini uh, kita orang masih di kawasan MKG3 ya? Ya, MKG3 atau MKG2? 2 MKG2, dan sekarang gua lagi di First Love bersama Siska, dan ini kita pesen paket Cake nya satu, terus sama minumannya itu harganya cuma Rp 50.000 terus kalau misalnya kita pakai Shopee Pay, dia uh, diskon 60% dan cashback hingga puluh 20.000 dan ini gua pesen yang Oreo Cheese terus uh, minumannya tehnya itu TWG namanya itu Loyal Darjeeling dan teman gue ini pesen yang original original dan terus minumannya itu Lake ice oke okay, gue coba ya Ayo. banget dan, dan gue nih suaranya lagi ada ada backgroundnya ada background ini kayaknya saus blueberry ya nih ini gue juga dapat saus blueberry bentukannya uh, oreo cheese-nya enak banget. Sampai ini kue kesukaan gua. Karena enggak gitu manis ya. Manisnya itu pas banget. Terus dia uh, bisa dibilang ini kayak chips ya, bukan hmm. cake. Bukan kayak cake pondan gitu atau apa gitu. Ini mau coba Hmm. Tapi manusia itu kan dari oreonya Halo. Lagi review yeah. Iya Di outside yeah. Makan apa? <coughs> <coughs> Iya. MKG, MKG. Oke, okay, sekian makan-makan uh, kita di First Love Petrus bersama temen gue Siska. Dan kalau bisa kalian suka jangan lupa untuk di like, comment, subscribe dan share di media-media sosial kalian. Dan kalau bisa kalian nggak suka boleh di dislike ya. Dan Patengin terus YouTube channel gua dan Siska. Taruh linknya Siska di kolom deskripsi dan di layar ini. Di mana? Di mana? Di mana? Sini sini juga boleh. Di bawah juga boleh. dimana juga boleh. Di tempat jiratnya juga boleh. Dan see you, bye bye. bye.